ini Pak. Ya. Ya. ya. Alhamdulillah. Ibu, selamat datang di layanan Ruki online. Eh Ibu ini dari mana ya? Maaf lupa saya. Dari Baradatu Waikanan. Waikanan Lampung ya? Ya Lampung ujung. Waikanan ke. Okay. Ibu, Ibu apa yang dirasakan sekarang? Ini nyampe sini mual kepala sebelah ini sakitnya sebelah kiri ini dari mata. Ke... Uh, barusan kah mulai sakit kepalanya bu? Oke. Kalau pas sudah mau sampai rumah ini, ini pak. Tapi sering kadang tuh tiga jam sekali datang. Oke. Okay. Gima, gimana, mbak? Kalau sampai rumah ini? Tadi sakit pahatnya pas sampai rumah ini. Tapi kalau di rumah dia sudah sering sakitnya gimana? pak. Oh. Ini rumah siapa? Uh rumah saya Ibu Herlina di eh, nomor HP ini oh, oh ibu ini siapanya teman pak teman pengajian oh. kebenaran kebenaran dia dulu sering rukiah jadi sekarang sudah oh, sudah berapa mama. kali rukiah masih juga nggak berhasil oh iya iya tapi saya kira anaknya <laughs> maaf, maaf. saya kira anaknya tadi Udah lama ke Ibu nih sakitnya, Bu? Udah ada 15 tahun. 15 tahun. 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun, Pak. 8 tahun. Awal mula sakitnya yeah. itu seperti apa, Bu? Dulu sakit kepala, terus pergilah ke sama teman katanya, Mbak, di sana ada lo yang berobat bagus yang tahu, itu ya nggak tahu. Apa namanya, di gola ke Dukun. Nggak tahu kalau itu dukun. Orangnya itu yang ngobatin itu orang biasa, tapi nanti kalau dirasukin, katanya dari Jawa sana dirasukin namanya itu Mbah Putri yang kerasuk ke orang itu, terus orang itu yang bisa ngobatin gitu. Di situ saya diminta mahar, udah dimintai mahar, terus saya di situ diajak ritual, di situ diajak berendam di kali itu. Pokoknya banyak benar lah itu. Kalau dia ngomong kalau sampai sembuh nggak bisa kami ini lepas dari saya pokoknya harus nggak bisa pokoknya ini kamu harus bersekutu nggak dia nggak ngomong bersekutu katanya nggak bisa putus pokoknya harus nah aku ini pas ngeliat di Wester TV itu pada Rukiah Rukiah itu tak ikutin nah dari situ reaksi terus sampai sekarang ini udah berapa kali ya mu ya Rukiah itu sembuh datang lagi sembuh datang lagi Sebentar, maaf. Sampai kemarin juga. Sebentar, sebentar, maaf. Jadi, sakit yang pertama kali dulu itu, sakit kepala. Iya. Kenapa Ibu berobat, kenapa enggak berobat ke dokter waktu itu? Enggak ada kesembuhan. Oh, sudah berobat ke dokter? Sudah. Sudah ke sarap juga. Nah, apa kata dokter sarap waktu itu, Bu? Cuma dikasih obat aja masih ini, ini ada. Nggak ada reaksinya juga Apa diagnosis dokter Sarab waktu itu, Bu? Nggak ada ya, Baik Nggak ada, Baik. Nggak ada Baik. Cuma sakit parah biasa kayak gitu aja, dok Terus pernah juga ehm, Pertama kali Ibu sakit itu Selain sakit kepala, Oh iya, pingsan di jalan waktu ke Jakarta. Itu dok, di situ dipanggilkanlah dokun ya dok, itu ritual motong ayam jago item pakai mahar berapa waktu itu. Ya. Terus di situ saya disuruh mejem katanya ibu ini kalau bisa ini bisa ngobatin, katanya mau nggak ngeliat ke alam tujuh langit, katanya suruh ngejam itu. Di situ ada sampai Saya bisa ngeliat semua itu waktu itu, dok. Dari situ nambah saya parah-parah-parah. Kalau berobat yang terakhir di sini ini, yang sama yang Mbak Putri ini, saya pernah juga ritual apa yang ngasih duit 15 juta, katanya tuh diraja, apa artian raja itu juga saya nggak tahu. Kan saya pedagang baju dulunya dong. Katanya diraja biar cepet jadi duit lagi kayak gitu namanya orang nggak tahu. Ini ibu cerita tentang pengobatan. Saya mau nah yang yang belum terjawab pertanyaan saya. Ini tentang penyakitnya bu. Saya tuh mau tahu sakit ibu awalnya itu seperti apa. Tadi ibu bilang kan keluhan utamanya sakit kepala. Awal pertama kali sakit itu ibu masih ingat ceritanya bagaimana? Itu kalau sakit itu kayak dicucuin jarum. di rumah kediri juga ya udah ya udah baiklah baiklah ya sudahlah uh, ibu sering bermimpi buruk iya kapan ibu terakhir berobat ke dukun sudah nggak ada sembilan terakhir ya. Dan akhir berobat ke dukun waktu 2016 ya iya umumnya dua iya. ribu enam belas perjalanan lagi enggak udah dibutusin gitu makanya bu sakit itu uh, 8 tahun 2014 bu ya, mulai sakit pertama kali. iya. selama dua tahun itu ibu berobat ke dukun terus ya? iya kebanyakan kayak. <tuh>. Eh, bener, setelah bu. setelah ibu berobat ke Dukun, apakah sakitnya sembuh, Bu? cuma instan aja. Nanti ngulang lagi kayak gitu. Nanti pindah lagi, ngulang lagi, pindah ke tempat lain lagi kayak gitu. kepala yang sama. Iya. Terus kalau mimpi itu bentar dulu, sabar, sabar. bentar Bu, bentar. Saya mau nanya tuh yang runut, Bu. Biar saya jelas. Ini sampai sejauh ini nih. Sampai sejauh ini yang yang yang saya tangkap nih Ibu punya dua masalah. Masalah pertama, sakit yang pertama kalinya sakit kepalanya. Ini kan ndak jelas nih dari mana dan ini apa, saya ndak tahu nih. Yang kedua, Ibu berobat ke dukun. Ini masalah lagi. Apakah du, apakah dukun-dukun yang ngobatin Ibu tuh Nitipkan barangnya ke badan Ibu juga atau tidak? Kan gitu. Makanya saya mau tanya Gali itu secara jelas gitu, Bu setelah Kalau yang... ibu berobat ke dukun selama 2 tahun dari periode 2014 sampai 2016 sakitnya tidak sembuh juga ya sakit kepalanya. Yeah. Nah setelah dua tahun berobat ke dukun dan ibu berhenti selain sakit kepala apakah ibu merasa penyakit ibu bertambah? Bertambah. Apa itu? <tuh> Ini apa, mual-mual, kayak gitu, terus tensi, tensi itu kadang sampai, sampai 200, 180. Padahal uh -huh. puster badan kayak gitu. Kalau minum obat emak itu ya bukan sembuh, nambah muntah-muntah terus. Karena bukan sakit emak, kadang-kadang perut ini kayak ada yang jalan-jalan. Oke, okay, okay. baik. Ibu tadi mau menyebutkan tentang mimpi buruknya, silakan ya sering. sering ketemu orang yang udah meninggal. Orang yang meninggal, oke. Okay. lagi bu? terus mimpi punya anak, terus kayak gitu. kadang-kadang mimpi berantem sama sama orang laki-laki banyak, kayak gitu. saya lawan menang, saya. oke okay, baik. ibu ma masih punya suami? masih, dah, masih. Dah. masih suaminya sakit juga enggak enggak enggak Oke okay. anaknya ada berapa Bu anak saya lima yang meninggal satu kemarin itu karena kena gangguan kayak gitu udah waktu hamil umur enam bulan tuh enggak ketahuan pas mau pergi ke umroh kok sakit keram bener terus habis dan. Nah di situ tuh saya USG itu kok, lo ini ada bayinya, kata dokter tuh kaget lah kami semuanya sampai sotok Dari situ kok detaknya gak ada, udah itu dibenerin sama itu, tukang urut itu sama dokter itu dikasih vitamin kok ada. Terus waktu lahir itu biru, terus gak nangis. Sekarang di rumah sakit itu sampai dua bulan, eh pakai oksigen itu, kasihan sampai umur, -umur 5 bulan. Pakai oksigen selama lima bulan tuh dok. Airnya ninggal. Sudah ya, ayah. Ya, anaknya sisa empat ya, Bu, ya. ya, ya. Anaknya sisa empat. Ya. Nah, selama Ibu sakit, apakah keempat anak ini sakit juga? Enggak. Yang dua kan kena juga. Yang dua kalau di Rukiah ya, kena juga, Pak. Yang nandung, ah. udah sembuh ya. Maksudnya? Oh, kalau di Rukia bereaksi oh, ya. gitu kan maksudnya? Iya, awal-awal pas pertama ikut Rukia awal-awalnya juga reaksi Oke, okay. Ibu se sampai sekarang masih dagangan baju, Bu dagangan pakaian oh ya, oh ya, Hancur semua dok, dok, semuanya udah diambil sama Allah karena saya berbuat kayak gini sekarang ini kalau ada keuangan tuh entah kemana arahnya itu enggak tahu dagang itu rugi terus pokoknya tapi saya semangat terus lah ngapain saya putus asa gitu kan semua ini datangnya dari, dari Allah ya saya harus bersabar ya. ibu maaf Bu maaf maaf saya nanti akan persilakan ibu cerita maksud saya kalau saya nanya itu jawab aja pertanyaan saya ibu masih dagang nggak ya. sampai sekarang gak dagang baju oh, oke okay. ibu sebelum sakit itu dagang baju iya terakhir kali ibu dagang baju kapan dua 2020 berapa sakitnya 2014 ya waktu ibu sakit pertama kali di tahun 2014 itu apakah terjadi gangguan juga di dagangannya bu iya Iya. Apa itu? Setiap setiap abis belanja itu nggak nggak ketahuan karena abis di apa sih abis dari dukun itu di raja uangnya itu. Dagangannya ada abis gitu tapi duitnya nggak ada gitu loh. Nah bayar dukun karena berobat ke dukun ya. Ibu, iya. dagang di toko atau bagaimana? Di pasar, di pasar pagi, di los Di ya, pasar Gini-gini, ah, maaf Apakah seperti ini kejadiannya? Selama ibu sakit, <laughs> terus dari awal ibu sakit itu dagangnya sepi Yang biasanya ramai pelanggan tiba-tiba sepi tanpa sebab yang jelas Apakah seperti itu? Iya, iya di situ lah Yang ibu ingat, ibu sakit dulu atau dagangannya yang bermasal terlebih dahulu? Sakit, sakit dulu. dulu. Hmm. Oke okay, oke okay. oke okay, ya sudah. Ada lagi yang perlu saya tahu bu? Okay. Ada informasi tambahan? Maksud eh? saya ada informasi tambahan kak? Gak, gak usah dok. Tidak ada cukup. Iya di rumah itu. Dok peng, eh, pengen ngomong boleh? Ya? Boleh ada tanya? Oh ya, silakan. Kalau di rumah itu dulu punya buhul, di rumah itu ibu saya bakar. Bu. Terus sekarang ini kami ingin lihat jual rumah itu tapi kok nggak ada yang ingin ini. Rumah ibu banyak buhul. Dulu pernah ditanemin telur sama kakak itu, bawa dukun ke rumah. Tapi udah dibangun rumah itu. Ibu bilang rumah ibu banyak buhul, terus sudah dibakar. Apa Bu? buhul apa? Apa yang ibu yang ibu maksud buhul itu apa? Dulu kan rumah kami tukaran gitu loh, di situ kan kami bersih bersih kok banyak. benar di situ itu apa yang raja raja itu loh dibungkus bungkus kain itu. Waktu rukyah mandiri itu juga, waktu rukyah itu nemuin pedang-pedang tuh saya jalan gitu tapi saya bisa ngambil-ngambil itu giliran dibacain nggak dibacain nggak bisa giliran dibacain naik kursi di bisa lembur itu bolo ibu nemu raja raja di rumahnya itu milik siapa milik penghuni sebelumnya atau ada orang yang naruh di situ Ditaruh orang, tapi sebelum saya pindah ke situ, bekas yeah. punya orang lama. sebelumnya oh. Ditempel di pintu gitu, Kak Bu? Di atas pintu, di atas jendela? Iya, banyak betul, bantung ada yang ditanam. Oh, itu yang Ibu maksud buhul tuh? Iya. Yeah. Bisa, ada pokoknya? ada tentang Oh, nah, pojang kan. oh, oh iya dulu itu ada kain kafan tapi lingkar lingkaran kayak kayak obat nyamuk itu rajaan itu kain kafan dok dikasih raja rajahan kayak gitu ketemu kain kafan dok yang di yang sudah diraja yang ada tulisan tulisannya ketemu kain iya, kafan iya. yang sudah ada tulisan iya, ah. lalu hmm. diambil dibakar oke, okay, ya sudah baiklah uh, saya tanya lagi sekarang apa yang ibu rasakan agak tenang dari pada tadi ya <laughs> cuman kayak kayak gitu aja kepalanya masih berat nabu okay masis enteng dikit aja oke oh, kan. enteng udah agak enteng kepalanya yeah. oh ya udah kita ngobrol aja lah bu nggak usah rukia kalau gitu nggak seberat tadi tadi masuk tadi kayak mau jatuh hmm. gitu loh. sampai-sampai mau komunikasi terapeutik nih ya udah oh. Udah berapa rupiah nih yang nanganin ibu nih? Satu, dua, oh, ya wow. lima. Aduh, an lima. ya. Ibu berobat dengan saya belum tentu sembuh loh bu. Masih kesembuhan kan, Allah Gimana bu? Ini belum tentu sembuh nih bu. Nah. dengan saya hari ini nih. Gimana bu? Tiara Jada. Kalau gitu sama samalah kita ya Bu Sama-sama bertawakal kepada Allah Mudah-mudahan okay. rukiah hari ini Tuntas sih Bu Penyakitnya Allah sembuhkan Gangguannya Allah hilangkan dari badannya ya Oke okay, kalau gitu kita mulai saja ya Bu Ibu nampaknya udah enggak sabar lagi nih <laughs> Udah siap banget nih Maaf dibuka aja maskernya Biar enggak ngerepotin nanti Ya. Nah, okay. ya, Ibu, kita bertawakan ya Bu, kita berserah diri kepada Allah Ibu tidak usah gantungkan hati Ibu ke saya Tidak usah gantungkan keyakinan kepada saya Tapi murni kepada Allah ya Bu ya A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama salaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka khamid majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama barik ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka khamid majid Allahumma Rabbul Nas, adhi bil bagus wa shafi, لا شفاء إلا شفاءك شفاء وكشفاء إلا يغادر سقم. بسم الله أركيك من كل شيء يؤذي مشر كل نفس أو عين حاسد الله يشفق بسم الله أركيك بسم الله أركيك من كل شيء يؤذي مشر كل نفس أو عين حاسد الله يشفق بسم الله أركيك Bismillahirrahmanirrahim Min kulli şey'i yu'zik min Minşar kulli nafsin awainin hasidin Allahu yashfiq Bismillahirrahmanirrahim Siapa kamu? kurang dekatkan lagi kameranya bu hmm. kamu siapa? kamu yang buat ibu ini sakit? oh apa kamu? siapa kamu? berani musik hidupku. saya, kamu tahu saya, lah. kamu nanya, kamu nih yang ganggu orang, kamu bikin dia sakit kayak gitu. Eh ya, dukun ya kamu ya, lama hmm. ya. Pahamannya. Berkuasa. Apa? Berkuasa saya di tubuh dia. Mau keluar eh. Siapa yang nyuruh kamu keluar? om nyuman ngobrol lo. Ada saya si nyuruh kamu keluar. Enggak ada kan? Uf, seketenang lu. Di kuasa di badannya. Coba tunjukkan kekuasaannya kayak gimana? Ya. Hmm. Sakti kayaknya nih ya. Berkuasa. Hmm yang bisa melancok. Oh, Oke. Okay. Saya pengen coba kamu kalau kayak gitu. Boleh? A'udzubillahi <tos> <tos> <tos> <tos> <tos> <tos>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 وَلْيَرَبِّ طَعَالِ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتْ بِهِ الْأَقْدَامَ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ Qul wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La lahu wa, wa ana muslimin Oh, nak ada apa kalau kayak gini tidak. Ini enggak, kuat ini Ngaku-ngaku aja Ada yang lebih besar dari kamu kah di badan ini? Ada enggak? Ada yang lebih berkuasa dari kamu? Hmm. Kalau ada, ganti. dosa usah kamu lah, males saya. Ayo, ganti mana yang lebih kuat? Hmm. Duduk aja, ngapain berdiri? Diriung ini online kok. Kali kamu ketemu saya di sana, kamu yang paling kuat. Saya yang paling kuat terakhir ini. Siapa ya? yang paling kuat? Oke. Okay. Ayo kita coba. Lawan saya. Oh ya. Iya iya. Sambarlah. Saya kan mau baca dulu. Dah. Wa qad dimna ila maamilu min amalin faj'annahu haba amman surah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 براءة من الله ورسوله إلى الذين أحدثوا من المشركين قل إن صلتي ونصي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك ومرتوعنا أول المسلمين Kamu ngaku-ngaku aja. Gua dibacanya itu udah gemetaran kayak gitu. Apa ini? Gempa, gempa, gempa. Gempa! gempa, gempa. Gempa. gempa. Kamu tuh enggak ada apa-apanya, tahu enggak? Paham? Hmm? Kamu tuh enggak ada apa-apanya. Allah aja masih ditakdirkan ibu ini belum sembuh. Kalau kamu kan cuman itu sombong aja. Kamu ndak kalah dengan saya. Saya ndak ada apa-apanya. Kamu kalah itu karena kamu kamu bangsa kamu itu ndak akan bisa menang melawan ayat-ayat Al-Quran ini. Ini adalah firman firman Allah. Bos kamu aja takut. Bos kamu yang paling tinggi itu. Iblis itu mana yang bisa melawan firman firman Allah? Apalagi kayak kamu, Paham Ayo, kita lanjutkan, Bu. Kita hancurkan sihirnya dengan izin Allah. Kamu terbakar di badannya risiko kamu ya? وَقَدِمْنَا إِلَى مَعَمِلُ مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْصُرًا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِرَكُمْ بِهِ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 قُلْ إِنَّ صَلَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ وَمِرْتُ وَأَنَا عُوَلُ الْمُسْلِمِينَ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 وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُسَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْكَوَاعِلِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّخْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ بَرَاءَتُمْ من الله اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَلَّذِينَ آحَدْتُمْ مِنَ المشركين.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 Ayo ikut saya masuk Islam. عليكم لغير الله الخنزير الله Walahmul khinzir wa ma uhilla li ghayrillahi bihurimat walahmul khinzir wa ma uhilla li walahmul ayat ini memang bikin mual Sadar, Bu Ibu setengah sadar ya Bu Tadi Bu Sekarang apa yang Ibu rasakan Ibu benci kalian lihat saya Bu Oke okay. Ibu kepalanya semakin berat Oh udah hilang Mana bagian tubuh yang ibu rasakan Tidak enak sekarang Dada panas sama perut. Dada oke okay. Sekarang gini ibu letakkan tangan kanan ibu di dada Letakkan tangan kanan di dada Terus <tuh> Oke, okay. Ibu niatkan dalam hati, ibu, berdoa kepada Allah. Ibu niatkan dalam hati untuk mengeluarkan apa yang ada di dada Ibu itu ya. Ayo. Kan agak ditekan dadanya. Dorong pelan-pelan, dorong ke leher. Dorong ke leher lalu ke mulut. Lakukan berulang-ulang, Bu. Keluar yang ada di dada, keluar yang ada di dada, yang ada di lambung. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin saja'alnahu haba'am mansura. Wa yunazilu alaikum minas sama'a ima'an liyutahirakum bihi wa yudhiba'ankum rijizasyaituan. وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُسَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامُ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ لِيهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ بَرَاءَةً مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَلَّذِينَ أَحَادُمٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika la huwa bi dhalika wa mirtuwa ana awalul muslimin. Nyangkut kah, bu? Dorong bu, dari lehernya bu. Dorong ke mulut, dorong ke mulut. Iya, dorong ke mulut. Luar lewat mulut dengan izin Allah. Uh, Ibu. Tolong duduk di belakangnya, maaf. Tolong bantu saya. Tolong dorong dari pinggangnya, Bu. Dorong agak ditekan. Dorong pelan-pelan sampai ke tengkupnya. Lakukan berulang-ulang. وَقَدْ إِبْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْصُورَةً وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَلِىٰ بِهِ وَيُدْهِبَ أَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُسَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامُ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 Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La syarika lahu wa bidhalika wa ana awalul muslimin Sekarang tolong tepukkan kepalanya bu Tepukkan kepalanya di tengah-tengah sini Tepuk bu Tepuk, tepuk Di puncak kepalanya, iya Tepuk, keluar yang ada di kepala Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sundawa Wa qadibna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Wa yunazilu alaikum minas sama'i bihi Wa وَلَيَرْدِ اللهُ طَالِبَ قُلُوبُكُمْ بِهِ الْأَقْدَامَ سَأَتَى اللهُ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَقَرَّ عَلَيْهِمُ الصَّخْفُ مِنْ فوقهم. وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حيث لَا يَشْعُرُونَ قَرَاءَةٌ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ muslimin keluar yang ada di kepala keluar yang ada di tengkuk keluar yang tertahan di leher <tuh> ya keluar lewat mulut Luar yang tertahan di leher. Sekarang tolong tepukan pundaknya bu kiri kanan. Pundaknya kiri kanan ya. Haramat <SINS> 'alaikumul <películas> maytatu waddamu walahmul khinzir <SINS> wa ma uhilla li ghairillah bihi. Haramat 'alaikumul maytatu waddamu walahmul khinzir <SINS> wa ma uhilla li ghairillah bihi. Keluar yang masih ada di kepala. Keluar yang ada di pundak, yang ada di tengkuk. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Keluar yang tertahan di leher. Yang tertahan di leher. Ya, dorong ke mulut. Dorong ke mulut. Fa subhanan lazi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turju'un. Fa subhanan lazi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turju'un. Tolong tepukkan pinggangnya, Bu. Tolong tepukkan pinggangnya. Keluar yang ada di pinggang, yang ada di tulang ekor, yang ada di rahim. Keluar lewat mulut yang bersarang di rahim, yang bersarang di tulang ekor. Terima kasih yang bersarang di rahim, jin yang datang lewat sihir, yang datang lewat sihir untuk menyakiti, untuk menghancurkan kehidupan, menghancurkan usaha. Keluar dari badan ini dengan izin Allah, keluar lewat muntah atau sundawa Jin yang dititipkan dukun dalam proses pengobatan yang lalu. Apabila masih ada di badan ini, keluar lewat mulut, keluar lewat muntah atau sendawa. ila ma'amilu min amalin fajalnahu wa yunazilu alaikum. aku diganggu ini ini rumah, nah. itu rumah kamu ini rumah. itu mau dihancurkan tuh rumahnya tuh tolong tepuk kepalanya bu kita hancurkan rumahnya bu tepuk kepalanya bu <tele> وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ أنهم مانعتهم من الله, اللَّهِ مِنْ حَيْثُ لم وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّا نَاصِرَتُهُمْ حُسْنُهُمْ مِنَ اللَّهِ سَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ رُعْبًا يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ الله. وتلك الأمثال ندربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال ندربها للناس لعلهم يتفكرون. لَوْ okay. أَنزَلْنَا ibu pegang tengkuknya, pegang tengkuknya terus dipijat kayak gini. Ya, keluar lewat mulut yang sudah terlepas dari ikatan Keluar lewat mulut Fasubhana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i şey wa ilaihi turja'oon Fasubhana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i şey wa ilaihi turja'oon Terima kasih luar semuanya dengan izin Allah bagi kepalanya bu tepuk kepalanya bu iya Alhamdulillah Muntahkan Bu, muntahkan semuanya Bu. Alhamdulillah. Oke, cukup. Tolong kasih minum dulu. Apa yang ibu rasakan sekarang? gak, enggak ada. enteng benar badannya. Alhamdulillah. Mm. Kepalanya masih terasa berat, Bu. Yang sini, ini, nah. Kayak dicutuk-tutuk ini. Oh, di situ. Sekarang ibu letakkan tangan. Ah, Oke. Okay. Ibu letakkan tangan ibu di situ. Letakkan, Bu. Letakkan. Sekarang ibu pejamkan mata, ibu bayangkan aja di situ mungkin ada benda yang ditancapkan mungkin Atau sesuatu yang diletakkan di situ supaya kepala ibu jadi sakit Nah genggam bu, genggam Genggam benda itu bu, bayangkan aja, sugestikan aja Genggam ibu, niatkan aja dalam hati, minta kepada Allah Genggam benda itu terus cabut dari kepala ibu Ayo bu, bismillah Cabut Bismillah وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض إنما أمره إذا أراد أن له hancur Kamu yang ada di situ ya Ayo kita ayo Bu lanjutkan Bu hancurkan Bu rumahnya Bu yang di kepala Ibu itu yang di sebelah kiri itu Wa <tik> Wa zannu maniatuhum husunuhum minallahi faatahum min hayis lam yahtasibu Wa qadafa fi quloobihim ru'ba yukhribun buyutahum biaydihim muaydi hilang bu itu boneka Dek. Untuk jarum semua itu dari sini ke sini ibu lihat boneka boneka iya boneka cucuin dari sini ke sini cucu jarum banyak betul ibu ya ibu lihat dukunya ndak bu ibu lihat dukunnya Iya, lihat lihat Ya. Ada berapa, Bu? Satu itu. Oke, ibu fokus ke dia. Fokus ke dia, jangan, jangan alihkan pandangan ibu ke dia. Ibu fokus lihat, lihat dia, Bu. Lihat dia, Bu. Ibu minta kepada Allah, Bu. Ibu minta kepada Allah, api, api yang besar, Bu. Api yang besar, lemparkan ke dia, Bu. Rabbana آتهم dhaifin من al ghabb wal ربنا آتهم من wal anhum la'na kabira. kabira dzafaini minal adhabi wal anhum la'nan kabira rabbana atihim dzafaini minal adhabi wal anhum la'nan kabira rabbana atihim dzafaini minal adhabi wal anhum la'nan kabira apa yang boleh sekarang api api Ayuh, lemparkan ke dia Bu lemparkan Bu dengan izin Allah pengibu lihat sekarang apa Alhamdulillah, alhamdulillah, tajzanallah. Allah. hina hina wal Alhamdulillah. alhamdulillah. alhamdulillah. Apa yang ibu rasakan sekarang? Ini kan? Tolong gitu semua. Alhamdulillah. Masih sedikit. Hah? nanti hilang. Masih sedikit. Oh, sedikit ayo aja. kita tuntaskan. Ayo, ayo. Cabut, bu. Kayak tadi, bu. Caranya sama kayak tadi. Ibu minta kepada Allah. Doa ibu terkabul, Bu. Ibu orang itu zalimi. Ayo, minta aja. Cabut, Bu. Cabut, Bu. Jarum-jarumnya dari kepala ibu. Ya. <coughs> nanti. Ya cabut aja, cabut aja, cabut, cabut, cabut semuanya bu. Banyak ke bu. Banyak jarumnya. Ayo. Karet, Banyak karet, ditambahin Ditambahin terus tambahin <tuh> ya Allah kalimat <tuh> <tuh> laukanalba da dal likalimati rabbi la na fi dalbaru qblatam rabbi nabi mislihi jadi, oh, Allah oh, ya, Allah Alhamdulillah Kalau di badan bu Masih ada rasa berat enggak bu Tidak ada Ibu masih Ibu masih benci ndak lihat saya bu nggak. Siapa ini Hah? Mau enggak main ke rumah dok Ya bisa-bisa aja sih Kalau Ibu ngundang saya ke sana Saya akan datang insya Allah Dengan izin Allah Nah gini Bu Untuk menyempurnakan terapi ini Eh bukan bukan gitu bahasa Maksudnya bu, itu bukan itu. Untuk melengkapi Untuk menuntaskan gitu ya Terapinya Ibu mandi air ruqyah ya Bu ya Mandi air ruqyah setelah ya. ini Sore ini nih ya bis, Sebelum maghrib lah nanti Ibu mandi air ruqyah Untuk membersihkan badan Ibu Dari bekas-bekas sihir Bekas-bekas gangguannya Dan bekas-bekas Ibu berobat dulu Sama dukun-dukun itu ya Ya Bu ya hmm. Terus Oh nanti cara membuat air rukiahnya Tata caranya Nanti saya kirimkan lewat WA ya Nanti dibaca aja sama ayat-ayat yang harus dibaca juga sudah lengkap ada di situ Nanti tinggal dikerjakan aja ya bu Ibu baca dulu aja bagaimana prosedurnya Terus uh, semoga Allah mudahkan semangatnya uh, Oh ya, Kalau saya boleh saran Buatnya itu sekalian banyak aja Pakai baskom yang besar Jadi sebagian untuk ibu mandikan ke badan Sebagian untuk ibu semprotkan ke rumah ibu Ya, siapa tahu ada sihir juga di rumah ibu itu Mudah-mudahan dengan itu Allah hancurkan, Allah hilangkan ya Selama 12 hari ya Bu Masya Allah. Ya, selama 12 hari Itu sore Pagi sore apa? Dok. Kalau ibu suka, silakan pagi dan sore Tapi kalau tidak, paling tidak satu kali sehari Sore atau pagi atau siang terserap Pilih aja waktu yang mudah buat ibu Nanti ibu baca, baca dulu aja ininya ya prosedurnya Insya Allah mudah kok Ibu ikutin aja tata caranya ya Oke okay. yeah. Baik kita cukupkan aja Ibu kayaknya capek sekali <laughs> Abis ini ibu istirahat dulu Terus sholat asar habis itu nanti ibu buat aja airnya langsung ya Semoga Allah mudahkan mulai sore ini Mengerjakannya Oke okay, kalau gitu kita cukupkan Saya doakan ibu semoga sehat selalu Selain ini tidak ada sakit lagi Semoga Allah menjaga ibu dan keluarga Dimudahkan urusannya Ibadahnya, pekerjaannya Allah utuhkan keluarganya Sehat selalu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh